Oke Pak, kembali lagi bersama saya dan kali ini saya ingin memberikan sebuah video tutorial, mungkin video tutorial mungkin juga enggak ya, bagaimana cara mengganti confirm button dan back button pada emulator RetroArts, mungkin RetroArts termasuknya emulator atau bukan ya, soalnya RetroArts itu uh, semua, bukan semua sih, enggak semua juga banyak emulator yang ngumpul di satu tempat gitu, di uh, satu aplikasi lebih tepatnya gitu, dan di sini kita akan mengganti emulator. Uh, Tombolnya yang antara X sama bulat gitu. Mungkin kalau kalian uh, kebanyakan atau mungkin keseringan main game PS gitu, atau mungkin main game Nintendo Switch biasanya untuk confirmnya itu uh, bulat ya, karena itu mungkin uh, konsol Jepang gitu. Kalau yang region Amerika biasanya untuk yang confirmnya itu X. Dan saya juga kan nggak biasa gitu untuk yang confirmnya X, walaupun saya juga sering banget sih main Persona 5 gitu, yang uh, versi Barat atau yang Jepangnya pun saya main gitu dua duanya Dan sini kalian cukup tinggal ke input aja gitu, tinggal ke settings atau mungkin ya mungkin yang ada tulisan setting kalau kalian pakai yang tampilan XMB ini tinggal kalian cari aja untuk yang lambang gear terus kalian ke input terus kalian Scroll ke bawah sampai kalian menemukan uh, yang namanya port uh, one controls gitu tinggal kalian pilih aja dan sini kita akan mengganti untuk yang uh, B button sama yang uh, A button ya jadi ada dua gitu yang bisa kalian uh, tukerin gitu jadi antara A sama B nya tinggal kalian tukerin aja untuk defaultnya ini Konfirmnya uh, itu menggunakan X gitu atau mungkin menggunakan satu uh, untuk yang uh, yang backnya itu adalah dua gitu. Jadi saya tuh yang konfirmnya jadi dua, yang backnya jadi satu gitu. Dan nanti tinggal kalian pilih aja sih untuk tombolnya gitu menggunakan confirm button dan tinggal kalian uh, pilih aja gitu untuk tombolnya. Misalnya uh, yang a buttonnya adalah dua, misalnya atau yang uh, b buttonnya adalah satu uh, gitu cuma di sini karena tadi udah diganti juga. Jadi di sini yang B adalah dua gitu untuk yang uh, confirm-nya gitu ya untuk yang A uh, bulat. Dan sini untuk yang uh, ininya untuk yang A adalah X gitu atau satu Nah, setelah itu tinggal kalian uh, back aja gitu ya, menggunakan X gitu atau menggunakan A Kalau kalian pakai uh, controller kalau Logitech mungkin atau pakai controller yang yang layout Xbox. Dan ya, yeah, jadi cukup segitu doang sih untuk videonya. Dan thank you Bye-bye.